Messi, where's Messi? Where's Lete umabre? Messi. You got friends friend in me. You got a friend in me. Apa kabar semuanya? Halo Mabru Kali ini Mabru Oce bangun gajan ya Mabru Tapi Oce mau ngasih tempat kali itu Kenapa banyak yang salah paham di video sebelumnya ya Mabru Tenang, Oce tidak pengen simen co-dm ya Mabru kalau kalian nonton sampai habis ya Harusnya paham ya, Oce cuma keluar dari tim Oce Nah sekarang ini kita mau Drow <tuh> Messi <tuh> Where's <tuh> Messi? Kokil Mabru ya Kita akan beli saja bung Kenapa dia disatukan dengan CBR? Ya? CBR masih enak-enak aja sih, mau Uh, Iron uh. Set tuh lihat kalian? Siapa nih karakter apa ini? Uh, keren. Tapi itu tadi robot karakter apa itu tadi, mau bro hmm, Kita lihat emotnya. Wih, kartu merah pak. <laughs> Siap bro, siap siap siap. Ini legendarnya mawur. Wah, keren banget sih video mawur. Ya. Bertemakan Piala Dunia sekali men itu. Ada bola cuy. Uh, keren keren keren Gokil Gokil. Achómate. Iron set ya seperti ini sih mawur ya. Iron set sebenarnya agak standar. Ada tembok-tembok itu nih gua. Ada HBR, ada L-car, ada wing Uh, mantap banget bro ya, ada antelope. Antelope juga satisfying skin nya Oke langsung aja mabro ya Oh doa dulu nih ya sebelum kita gak chance. A few minutes later Semoga dilancarkan 10 cp Please lah Kasih aku Messi di 10 cp Mabrooooooo Wingsuit men ahel 30 cp lah Nih skip gue. Sayang sekali bro Wah. Gimana nih, kita pakai teori apa Biroki Cabut dulu keluarin dulu balikin lagi baik, red card, mau ah. kenapa sih udah mau ber kita lanjut lagi mau apa-apa deh. Oh, minimal Messi gitu, walaupun nggak dapet CBR, umumnya Messi. Uh, yaudah deh, Lanjut memburu 400 cp 1500 CP, ah 2800 CP lama bro kita skip aja nggak apa, apa, Messi, oh. legendari dulu mau bro, legendari 4 eh. Uh, kalian tuh ada kesempatan mah bro untuk mendapatkan item utama ya di sini sepertinya cbr tetap menjadi skin utama ya dibanding si messi ini mah bro tapi ya karena messi lebih dikenal gitu kan banyak orang yang mau juga dapetin nya jadi ini akhirnya lah, gapapa, bro, ya udah lah nggak bro eh tiga ratus where's messi tapi ocha tetap mah di piala dunia ini ocha dukung portugal supaya cer menang karena ini adalah Piala Dunia terakhirnya, oke. Okay, yuk oke, oke. udah oke. out nih mah bro ya, oke. Oke, oke. Oke, oke. Oke, oke. Tapi oke. tahu ya, kayak lebih oke. Oke, oke. Oke, oke. Oke, oke. Oke, oke. Oke, oke. Oke, oke. Oke, oke. Oke, oke. Oke, oke. Oke, oke. Bro, wow, ya gitu. Ini <tik> kita inspect dulu ya. Wuuh, oh suaranya lucu banget bro. Astaga suaranya lucu sih. Kereta kereta kereta kereta kereta. Suaranya, <tik> tapi bagus sih. Aku lebih suka suara yang biasanya seru kalian sih. Menurut kalian aja. Ini sibuk mana? Kini kalau Iron set mesti enakan yang biasa enggak sih, Mawrung? Ya. Kalau sama MI teh jelas Soca lebih milih yang biasa, Mabar. Ah. Sebentar sama, sama enak sih. Ah. Cuman yang watcher nasi itu ada temboknya di Iron side Itu aja sih. Hu! Oke. Okay. Sepertinya kita harus langsung main kerengket, ma Bro ya. Bu <guluh> kalian sudah penasaran kan? <laughs> yo, ma Bro, coba deh di dalam game nih ya. Uh, tenteng, tenteng. Eh, aku kan mau dulu pakai Messi ya kan? Oh tuh, sudah. Wih, lihat ya, ma Bro. Messi, Messi is here, ma Bro. Messi dan Neymar bersatu, ma Bro ya. Tadi Tim Ocha ada yang pakai Neymar waktu. weh kenapa nih? So Apa perlu lalazim? Hmm, matuloh. Kan lagi musuhnya mah, Bro. Hmm, mantap sekali. Ini sangat enak sekali loh, ngab, Bro. Wah. Oke, wow. gimana ya? Jadi smooth gitu loh. Ratainya. Mantap sekali Wow, ratain aja bro Nice bro Good job Wih, enak loh Ini mantap Kalian gimana? Wuh. Ayo muncullah kamu nah ayo ayo Oh berani berani mau Bro nga sih tidak tidak tidak tidak cum ya, tidak temen kita nice Bro ucap uh smoke dan nembak. Ih ternyata enak juga loh, ma bro. Serius serius serius. Walaupun Ocha underestimate Iron sight ma bro ya, tapi nggak bed serius, ma bro. What? Kaget Ocha, ma bro tapi oca di sama mesember juga nah, harus menang kita. mati, Wuh! bukan bikin, ma Bro ya. santai santai apapun yang terjadi kita akan menang bro geser segala segala segala nice ucap ucap ucap ambil ambil ambil ambil kita pasti menang woi woi itu diinjak woi jangan sampai masuk jangan sampai masuk kawan aduh ada ulti kawan tong selin banget artinya loh Kenapa sih orang-orang pakai hack? Wih, ada bom pula. Dasar tukang injak kamu semua. Ha. Nah, saya akan ku biarkan dia menginjak-injak. Oh, kita menang, mabar. <laughs> Hampir saja kita kalah ya. Tapi, Oca Messi, kiri asli bro. Ya, yeah, selalu wes Mabur ya. Messi selalu kiri Argentina dan PSG. Ah, jadi mantap bro. Woo, the best ya kawan-kawan. Oh, -kawan. catch. Nana kartu merahnya. Oh, uh, duduh salah ini Mabur emote maaf ya. Uh, emote tidak kita pakai di game dari tadi. Ya, yeah, mantap sekali Mabur ya. Kilo empat puluh sembilan, satu lagi lima puluh. Oh sayang sekali kawannya. Ya yeah, jadi ini guys metatouchmentnya mah bro ya masih sama seperti biasa ya. Terserah kalian mau pakai disable atau set of hand mah bro. Kalau set of hand itu reloadnya lebih cepet banget sih mah bro ya kau ciceranin keduanya lah ya disable juga oke okay, masalahnya bro. Dah lainnya sama monolit suppressor external, barrel, light stock, kau tactical. Udah gitu aja. Bro. Ya kan gitu aja untuk video kali ini mau berterima kasih banget udah menontonnya Terus untuk kalian yang pengen nungguin Messi dengan harga termurahnya soalnya follow instagram at kita juble nih. Ya, kalian bisa mendapatkan Messi sekaligus akun CO DM yang sekini ya lumayan banyak di sana lah pokoknya. Ini harus sih umar bro. Ada semua. Yaudah, ada semuanya. See you next!